Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada tema 2 kelas 4 di halaman 132, 133, 134, 135, 136, 137, dan 138 baik langsung saja kita bahas di halaman 132 ayo berdiskusi Diskusikan secara berpasangan, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Pertanyaan kedua, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Baik kita jawab. Untuk jawaban pertanyaan soal pertama, jawabannya yang ini ya. Kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat energi utama yang pasokannya mulai menipis. Pertanyaan kedua, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Berikut jawab, jawaban pertanyaan kedua ada yang di sini. Manfaat energi alternatif. Energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Energi alternatif sebagai solusi sumber energi bagi kehidupan manusia yang dapat diperbaharui. Sehingga isu-isu kelangkaan energi bisa dihapus dengan adanya energi terbarukan. Berikutnya kita akan jawab di halaman 133. Diskusikan pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya. Pertanyaan nomor satu, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Berikutnya di halaman 134, soal nomor 2. Tulislah tiga contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. Menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik, berarti menghemat bahan bakar minyak. Yang kedua, mempunyai gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di sinar di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan berarti menghemat energi listrik. Yang ketiga, menggunakan biogas untuk memasak. Karena dengan menggunakan biogas kita akan menghemat bahan bakar minyak. Berikutnya soal nomor 3. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita jelaskan? Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus menerus maka akan habis. Pertanyaan nomor empat. Berikan tiga contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor Kedua, menggunakan transportasi umum Ketiga, mematikan televisi bila tidak ditonton Keempat, mematikan lampu di siang hari Soal nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan Baik, soal nomor 5, kita jawab: kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 135: Apakah kamu masih ingat cara bermain tangkap bola? Hari ini, kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan tangkap bola. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan keterampilan apa saja yang diperlukan dalam permainan tangkap bola. Tuliskan hasil diskusimu. Keterampilan yang dibutuhkan adalah melempar dan menangkap bola. Pertanyaan kedua, sekarang saatnya kamu memainkan permainan tangkap bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Peregangan, mempraktikkan gerakan non-lokomotor, memutar pinggang, menekuk badan, tangan, dan kaki, memiringkan badan, membentang tangan, dan kaki, memutar badan menghadap ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Yang kedua, pemanasan, mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, jalan dengan lintasan lurus dan zigzag, serta Lari dengan lintasan lurus dan zigzag Berikutnya Masih di halaman 135 Perhatikan arahan dan contoh Yang disampaikan tentang keterampilan yang diperlukan Dalam permainan tangkap bola tersebut Setelah selesai bermain Diskusikan langkah-langkah kamu Dalam melakukan permainan tersebut Soal nomor satu, hal Allah Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik Menangkap bola Pertanyaan nomor 2 hal-hal apa yang sudah kamu dapat kamu lakukan dengan baik melempar bola berikutnya kita akan jawab di halaman 136 pertanyaan nomor 3 apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain selalu berlatih dengan giat berikutnya kita akan jawab ayo renungkan di halaman 136 setelah belajar selama satu pekan renungkanlah pertanyaan nomor Pertama, hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini? Baik, kita akan jawab dari yang pertama. Untuk jawaban soal pertama ada di sini. Belajar menghitung, membuat peta pikiran, dan berbuat baik. Pertanyaan nomor dua, apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Baik, kita jawab manfaatnya. Manfaatnya menambah wawasan dan membantu pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan nomor tiga, nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik jawabannya, nilai-nilai positif yang bisa ditunjukkan dalam kehidupan yaitu yang pertama, nilai Pancasila, ketuhanan yang maha esa. contohnya kita melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, nilai kejujuran, contohnya kita selalu berkata jujur dalam segala hal. Yang ketiga, nilai persatuan, contohnya kita mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan kita. Yang keempat, nilai keadilan sosial, contohnya kita memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Yang kelima, nilai keberanian, contohnya kita berani berusaha dalam segala hal dan tidak takut gagal. Berikutnya. Dikerjasama dengan orang tua Lakukan percobaan sumber energi alternatif listrik menggunakan singkong atau kentang dengan orang tuamu di rumah Tulis laporannya pada kolom berikut Siapkan alat dan bahan seperti singkong, ubi kentang, potongan kawat tembaga, paku kabel, lampu LED, dan avometer Cara membuat sumber energi alternatif listrik adalah Pertama-tama potonglah 3 buah singkong menjadi masing-masing 3 -masing bagian, lalu tancapkan potongan tembaga dan paku dan hubungkan secara seri dan paralel menggunakan kabel. Setelah itu hubungkan dengan LED. Hasil percobaannya ialah benar bahwa singkong, ubi, kentang dapat menghasilkan sumber energi alternatif listrik. Berikutnya kita akan jawab di halaman 137. Tulislah 4 contoh energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran. Baik di sini ada, ada energi alternatif, ada air, angin, cahaya matahari, uap. Mengapa kita memerlukan energi alternatif? Sumber energi dari fosil bukanlah sumber energi yang dapat diperbarui. Karena itu kita butuh sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan sumber energi dari fosil ini secepatnya, karena persediaannya yang semakin menipis. Pertanyaan nomor tiga, apa hubungan antara hak dan kewajiban dengan pemanfaatan energi alternatif? Jelaskan. Hubungan antara hak dan kewajiban dengan pemanfaatan energi alternatif adalah bahwa manusia berhak untuk menggunakan sumber energi yang tersedia di alam. Namun berkewajiban untuk menghemat dan menggunakannya secara bertanggung jawab Adapun penggunaan energi alternatif adalah wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban untuk menghemat, berhemat, dan bertanggung jawab tersebut Soal nomor empat, apa yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk jelaskan Yang perlu diperhatikan saat membuat teks petunjuk Satu, lugas dan menggunakan kalimat perintah Dua, singkat, padat, dan informatif Tiga, logis dan sistematis, 4 langsung pada sasaran atau tidak bertele-tele. Pertanyaan nomor 5, ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Baik kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Langsung saja kita kerjakan ya untuk yang A. Yang A itu 3 1/2. 3 1/2 berarti kita kalikan 2 dengan 3 adalah 6. Oke, kita buat dulu per 2 di bawahnya. Kemudian, 2 x 3, 6. 6 ditambah dengan 1. Berapa 6 ditambah 1? 7. Jadinya adalah 7 per 2. Berikutnya, soal B, 2 3 per 4. Baik, sama saja cara mengerjakannya. Pertama kita buat per, kita taruh 4 di bawahnya. Kemudian, 4 x 2, 8. Kita taruh 8 di sini, ditambah dengan 3. Sama dengan 11/4. Berikutnya 3 eh mohon maaf 4 2/3. Berarti kita kalikan 3 dengan 4. Jangan lupa dulu buatkan per, kemudian kita taruh per 3. Kemudian 3 kali 4 adalah 12. 12 ditambah dengan 2. 14/3. Berikutnya D 5 4 per 5 berarti kita buat dulu per 5 nya kemudian 5 kali 5 25 kita tulis 25 kemudian kita tambahkan dengan 4 jadinya adalah 29 per 5 baik berikutnya kita ke soal yang ke 6 ubah Pecahan berikut menjadi bentuk persen. Baik, kita akan ubah ya. Pertama, kita buat 3 per 4 ulang. 3 per 4 kita kalikan dengan 100. 100 dibagi 4 yang bisa yaitu berapa? 25. Jadi ini kita coret nanti ya. Oke, jadinya adalah 3 dikali 25. 4 bagi 4, 4. 100 bagi 4 adalah 25. Jadinya berapa? 3 kali 5, 5. 3 kali 2, 15 ya di sini. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Jadinya 75%. Berikutnya untuk yang B, 4 per 5. Kita tulis dulu 4 per 5. Kemudian kita kalikan dengan 100. Sama dengan 100 dibagi 5 kan bisa. 100 bagi 5 itu berapa? yaitu 20 maka kita tulis 4 dikali 20. 4 kali 20 adalah 80. Jadinya 80%. Berikutnya 1 per 10 kita tulis ulang 1 per 10 kita kalikan dengan 100. Nah 100 ini bisa dibagi 10 kan bisa. 100 bagi 10 adalah 10. Jadinya 1 dikali 10 sama dengan 1 kali 10. 10 jadinya adalah 10%. Berikutnya 3/6. 3/6. dikali dengan 100. karena 100 dibagi 6 tidak bisa, maka kita kalikan dulu. 3 dikali 100 adalah 300. 300/6, maka 300 dibagi 6 berapa yaitu 5. 50. Jadinya adalah 50%. Berikutnya ubah pecahan persen berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. Baik 80% itu sama artinya dengan 80/100. Oke. Ini sama-sama bisa dibagi 10 berarti. Bisa dibagi 20 ya berarti 4/ per Ini 4/5. Kemudian 60% itu artinya adalah 60 per 100. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 20 bisa ya, sama-sama bagi 20. Coba kita bagi 20, ini adalah 3 per 5. Berikutnya 25%, yaitu 25 per 100. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 25, 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25 4 jadinya adalah 1 per 4 Kemudian 30 persen artinya adalah 30 per 100 Ini sama-sama bisa dibagi dengan 10 Ini hasilnya adalah 3 ini per 10 jadinya 3 per 10 Berikutnya di halaman 138 soal nomor 8 pada bulan November, Lani menggunakan 3 per 4 dari uang belanjanya untuk berbelanja makanan. Alat tulis dan sisanya 2 per 8 ditabung. Berapa persen uang yang ditabung? Jelaskan. Oke. Okay. Baik, karena yang ditabung itu adalah 2 per 8. 2 per 8. Nah, 2 per 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi satu per empat. Nah, kemudian satu per empat ini kita akan kali dengan seratus. Jadinya adalah. Ini seratus persen ya. Jadinya seratus dibagi empat kan bisa tuh yaitu jadinya satu dikali dua persen. Jadi hasilnya adalah dua persen. Berikutnya yang B. Berapa persen uang yang digunakan untuk membeli makanan dan alat tulis jelaskan? Nah, karena yang digunakan itu adalah 3 per 4, maka 3 per 4 kita tulis ulang dikali dengan 100%. Oke, 100 dibagi 4 kan bisa tuh, yaitu 25, maka 3 dikali 25%. Jadinya adalah 75%. Oke. Nah itu saja yang kita bahas pada video kali ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh